Huh, gue baru pulang dari luar Ini sampai rumah Langsung bikin konten karena ada beberapa user dari youtubers Yang baru aja monetisasi Dan nge Ini yang sering terjadi Oke jadi kan ini sebuah pembelajaran ya Biar kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing. Buat kalian yang tidak setuju dengan ini Boleh komentar di bawah Oke jadi ini Kasus lagi nih, ini jadi kasus lagi, tadi kita baru aja diskusi, baru jumpa lagi sama orang-orang di komunitas kita, dan ada kasus yang dimana dia baru aja monetisasi dan leluh parah. Jawabannya yang leluhnya kenapa? Dia pikir gaji di youtuber itu besar, sementara dia baru lolos monetisasi Hingga pada akhirnya dia terkejut-kejut nengok gajinya. Pernah bayangin enggak dalam sebulan dapatnya itu baru berapa? Menurut kalian deh, ketika kalian sebulan setelah monsasi, kalian dapatnya berapa? Boleh tulis di kolom komentar ya, berapa dapatnya ya. Jadi di sini dia dapat cuman range 120.000. Dan udah mau pensiun, katanya udah capek banget ngejar 4.000 jam tayang udah lebih dari setahun lebih dan baru monetisasi, tapi baru dapat satu bulan setelah monetisasi cuma 100000 ribuan Nah, ya, sekarang channelnya katanya mau dijual, Menurut gue sayang banget, Bang bilang kan mending pertahanannya aja, upload aja. Tahap apa-apa aja, yang penting asennya enggak mati. Karena kalau nanti Kedepannya depannya asennya mati stress, karena di akun itu kalau kita 6 bulan nggak ada aktivitas di dunia YouTube nggak ada upload maka akunnya bakal dinonaktifkan dan kita kalau udah mau main lagi setelah 6 bulan mungkin 7 bulan terakhir kali kita upload kita harus mulai dari nol lagi jam tayangnya yang ada apa nangis nangis ya terus saya itu yang ada nangis karena harus mulai lagi dari awal. Sementara dia tadi udah satu, bulan, satu tahun, dua bulan gitu. Baru bisa dapat monetisasi. Dan mau ditinggal gitu aja. Kalau rednya mungkin 3 bulan dia balik lagi, dia upload lagi. Mungkin gak masalah. Tapi kalau udah enam bulan dia murni gak upload lagi. Asetnya dinonaktifkan dan mulai dari 0 jam tayang. Yang ada nangis. Jadi ini faktornya kenapa Ketika monetisasi, penonton itu hancur Tahu alasannya kenapa? Simple Sangat simpel. Jadi ini salahnya di skema uploadnya Jadi skema upload itu juga harus diperhatikan Banyak kan yang udah lalu monetisasi dia enggak lagi memperhatikan skema-skemanya. Jadi metadata dari pihak YouTube itu enggak lagi ngebaca. Ngebaca, tapi penonton itu kayak udah mulai ya udah gitu. Dia upload sembarangan aja. Tidak lagi menggunakan kuintak kunci, enggak lagi upload sesuai jadwal. Nah, banyak banget yang udah lolos monetasi itu upload enggak sesuai jadwal lagi ya, kawan-kawan. Jadi buat kalian yang mau penghasilan tetap stabil buatlah jadwal upload kalian jadi penerim itu tahu ini tanggal sekian atau per dua hari nggak harus setiap hari seminggu sekali pun boleh jadi dia udah nggak lagi buat kayak gitu dia sosoknya aja karena udah berpikir udah lolos monsasi mungkin seminggu sekali nanti bulan depan baru upload lagi baru nanti dua hari kemudian tiga hari jadi dia nggak buat lagi jadwalnya karena kita tahu kalau untuk kita yang udah lolos seleksi apalagi yang udah setahun lebih ya kan gue mungkin agak keras ngomongnya sorry kalau kamu tersinggung nonton video ini tapi memang harus seperti ini yang diceritakan agar tidak ada penyesalan jadi kalau kita yang udah dapat target penonton dan penonton kita udah kenal banget sama kita kita harus konsisten dengan yang namanya skema upload bukan berarti kapan mau diupload harus diupload enggak jadi kaplan misalnya hari ini kita upload 7 video jangan 77 langsung dipublikasi. ada yang namanya privasi jadi kita privasi dulu kalau kalian level orang yang udah upload dulu agak mungkin stok videonya sikit upload seminggu sekali dan tentukan harinya jadi Kedepannya mungkin di hari Senin upload, Senin depan upload, Senin depan lagi upload, jangan skemanya Enggak ada, ini yang buat Metadata dari metadata dari pihak Youtube, enggak ngebaca channel kita dan dia enggak merekomendasikan penonton-penonton yang udah Nonton video kita, jadi kalau kita upload sesuai jadwal Dia bakal memberikan saran kepada yang, yang nonton video-video sejenis dari channel kita kan kita sering duduk video lihat di sebelah kanan ya sebelah kanannya itu ada beberapa rekomendasi video selanjutnya atau video yang bisa kita loncatin nah ini yang harus kita dapatin jadi kita buat tuh skema uploadnya cuman disitu aja sering kesalahan banget yang pada akhirnya penonton jadi sepi action sedikit Income jadi sedikit, karena ada kesombongan setelah monetisasi Yaitu aja ya cara memperbaiki channel Agar bisa diperbaiki dan aksennya stabil Jadi buat kalian yang ingin dapat pembelajaran Ingin dapat info yang terbaru juga dari aku aktifi subscribe dan loncengnya Dan untuk khususnya 10 video Polo komentar pertama, pada video baru aku, itu aku bakal promosi secara gratis. Bermanfaat enggaknya, sangat bermanfaat agar channel kalian berkembang dan lebih banyak dikenal. Mungkin sebagian orang minta bayaran, aku pure enggak. Enggak muslim minta bayaran. Oke ya, segitu dari aku. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.